Kata-kata bijak Islami yang menenangkan hati. Saat hati sedang gundah, tak jarang pikiran negatif akan lebih mudah hadir. Berbagai permasalahan yang kamu hadapi di dunia ini pastinya diberikan juga solusinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kamu tidak perlu khawatir, karena Allah SWT juga sudah berjanji bahwa setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Aku percaya, takdir Allah pastilah yang terbaik untukku dan untukmu juga. Kunci hidup bahagia adalah jalani, nikmati, dan syukuri. Awali hari dengan bismillah, optimistis, dan tawakal, insya Allah harimu akan berkah. Jangan menyerah saat doa-doamu belum terjawab. Jika kamu mampu bersabar, Allah mampu memberikan lebih dari apa yang kamu minta. Jika sayang orang tua, taati Allah, maka orang tua kita akan disenangi Allah, disayang Allah, itulah sebenar-benar balasan kita pada orang tua. Kekayaan bukanlah dengan banyaknya harta, namun kekayaan adalah hati yang selalu merasa cukup. Bila hijrahmu karena Allah, kamu akan terus melangkah walaupun sudah lelah.